Halo sahabat HOME Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 5 using CloudFront as a CDN for a website. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan lab ini kurang lebih 40 menit. Dalam lab ini kita akan menggunakan Amazon CloudFront sebagai CDN untuk website yang disimpan di Amazon S3. Pertama-tama kita perlu menyalakan labnya dulu dengan cara menekan tombol start lab. Kita perlu menunggu hingga warna kuning ini menjadi hijau. Setelah menjadi hijau, kita klik tulisan AWS ini. Di tab baru browser kita akan terbuka AWS Management Console. Kita akan mengerjakan TAS 1. Dalam TAS ini kita akan membuat S3 bucket menggunakan AWS Command Line Interface atau AWS CLI. AWS CLI adalah open source tool yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan layanan AWS menggunakan command di Command Line Shell. Kita akan pilih di menu service ini bagian developer tool. Kita pilih Cloud Shell. Jika telah muncul, welcome to AWS Cloud Shell. Kita close saja. Kita ketikan perintahnya. Saya beri nama Buketku 2. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Ada ketentuan untuk pemberian nama bucket. Namanya harus unik di semua nama bucket yang ada di Amazon S3. Panjang nama harus antara 3 sampai 63 karakter. Nama hanya boleh terdiri dari huruf kecil, angka, titik, dan tanda hubung strip. Nama harus diawali dan diakhiri dengan huruf atau angka. Nama tidak boleh diformat sebagai alamat IP. Setelah membuat bucket kita tidak dapat mengubah nama. Jadi pilihlah dengan bijak nama-namanya. Pilih nama bucket yang mencerminkan objek dalam bucket. Ini karena nama bucket terlihat di URL yang mengarah ke objek yang kita masukkan ke dalam bucket. Di sini saya memberi nama bucket kedua dan sudah berhasil. Outputnya seperti ini kalau sudah berhasil ya teman-teman. Setelah ini kita lanjutkan dengan task 2. Kita akan menambah bucket policy. Caranya kita ke menu service. Kemudian kita pilih storage. Lalu kita pilih S3. Tadi kita sudah membuat buket q2 Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman buket ku2 yang tadi kita buat. Kemudian kita pilih lalu ke tab permission. Selanjutnya kita ke bagian bucket policy, kita klik edit. Kita akan inputkan. Kemudian untuk example bucket ini kita ganti dengan nama bucket kita yaitu q 2. Setelah itu kita akan simpan, klik save change. Pilih objek, lalu upload. Kita drag and drop filenya ke sini. Setelah itu kita turun ke bawah di bagian permission, kita expand. Kita pilih grand public read access. Lalu I understand. Klik upload. Tunggu hingga sukses. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke... 4, kita akan tes website kita. Caranya kita ke bagian bucket. Tab property, selalu. Di sini ada static web hosting. Statusnya disable. Kita perlu edit dulu. Buat jadi Enable. Indeks dokumennya kita ketik index.html. Lalu kita save change. Kita lihat lagi pada bagian static web hosting sudah ada linknya Kita bisa copy URL ini. Ke tab baru. Nah, ini adalah tampilan yang dihasilkan. Hello World. Take me to your leader. Lalu kita lanjutkan ke tas 5. untuk create cloud front distribution to serve your website. Kita akan masuk ke konsol ini, lalu memilih servisnya adalah yang networking and content delivery. Lalu pilih CloudFront. Create a CloudFront Distribution. Untuk origin domainnya kita pilih bucket 2 yang punya kita tadi ya teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya. Untuk viewer protokol kita pilih HTTPN, HTTPS, lalu scroll ke bawah, klik Create Distribution. Di sini statusnya adalah deploy, sedang di deploy. Nah ini sudah berhasil. copy domain name ini dan simpan ke misalkan ke notepad kita ya. Buat sebuah file HTML baru, kemudian copy-paste distribution domain name yang baru pada bagian ini, dan juga di sini nama dari gambar yang tadi kita upload ke S3 Bucket. Setelah itu save dengan extension HTML, lalu kita akan coba untuk melihat, setelah, setelah di save, kita akan coba melihat tampilannya. Ini adalah halaman web yang ditampilkan, Dimana, disini, di mana di sini di test.html ini menampilkan logo AWS yang tadi kita sudah upload di S3 Bucket. Jangan lupa setelah kita selesai mengerjakan labnya kita tekan tombol end lab. Yes, Selamat teman-teman sudah selesai mengerjakan lab ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.